there, subscribe to my channel and also press this bell icon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga lagi bersama channel grup KTB kali ini saya akan memperlihatkan tahap konstruksi awal kolom kolom atas yang pertama kita bikin tahanannya dulu tahanannya supaya nanti kuat itu yang pas tahanannya itu udah dari awal itu udah ini udah sikunan jadi nanti enak ke atasnya itu tinggal blok-blok-blok habis nah, tinggalnya udah siap nah, ini tahap pertama ini bodeman atas nah cuacanya sangat panas sekali guys. Ah ini udah dipasang nih. Mulai nih, dua hari kelar. Alhamdulillah, tiga orang. Nah, gini cara bikin bodeman Ya, satu tujuan sama ya. Sebenarnya, cara berbeda-beda biasanya setiap tukang itu beda-beda konstruksinya beda orang beda cara, tapi tujuan sama. Tergantung kitanya, gitu. Alhamdulillah, ini udah selamat juga, jadi luruslah lah intinya. Oke, okay, guys, udah mau hampir selesai ya, ini nanti. tinggal besinya taruh di atas di rangki pelan-pelan saja nggak usah buru -buru, kita mau kerja. yang penting selamat nah ini dari atas ini posisi dari atas ini semuanya lebarnya itu sekitar 20 kali 20 segi ini piwat bikin gudang semen dan dan uh, sebagiannya buat ini apa apa? Ya? petak -pet motor nah, ini udah selesai guys berduan atasnya rasanya mantep guys alanya nyampe kuyang ini dibawahnya masih ada semennya jadi belum, di, belum dibongkar belum <tuk> dibongkar nanti kalau udah terbatasnya baru gudang yang membuat tatakan baru itu nanti dibongkar bongkar lurus kan Tuh, dari sini lurus ini apa namanya papannya doang kalau papannya masalah nantinya kan ketutup sama gitu kan bawah masih berantakan ya guys nah ini udah selesai nih ini udah selesai semuanya oh, tinggal tahap besi nanti besi udah naik tinggal deh samping-sampingnya Oke guys, saksikan selanjutnya Pemasangan besi Terima kasih Selamat...